Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers Dimanapun kalian berada selama siang Selamat datang dan berjumpa kembali bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Yang akan terus memberikan info-info menarik Kabar bahagia dan pastinya kabar baik dari idola kesayangan kita Lesti dan Reski Bilal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 Baiklah persahabat untuk menemani manis santai siang kalian selat di bang Dimin akan menyuguhkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama persahabat kita awali dengan tentunya kabar spesial dari Leslar Entertainment. Ada sebuah pertanyaan nih persahabat, konten apa yang kalian mau? Wow, apa sih mau maumu kerjaanmu mengganggu di telepon sms kerjaanmu merayu? Hai ya katanya tuh persahabat ya maumu apa tuh? Kira-kira konten apa yang kita semua warga Konoha mau nih di Lesnar Entertainment Begitu banyak persahabat, tentunya tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya persahabat dari akun Fashion mengatakan konten Abang, L, konten Abang L Konten Abang L, konten Abang L, katanya tuh semuanya Persahabat ya, pengen banget konten Abang L nih Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Cigemoy di situ mengatakan daily vlog Fatih Wow Ini Masya Allah banget persahabat ya Pada intinya warga Konoha menginginkan Tentunya kontennya Abang Fatih Dimulai dari bangun tidur Sampai tidur lagi nih persahabat ya Aktivitas BBL pokoknya pengen banget nih dikontenin Mudah-mudahan tentunya dikabulin persahabat ya oleh Leslar Entertainment Semangat terus untuk warga Konoha support karya-karya Leslar Kemudian juga persahabat berikutnya ini ada momen spesial nih dari Bunda Lesti di acara live Grand Opening MS Glow Store Malang. Bersahabat ya. Bunda Lesti tentunya bernyanyi di acara tersebut, Bunda sampai menghampiri penonton bersahabat ya. Masya Allah, idola kesayangan kita memang selalu the best, mudah-mudahan sehat terus berkarya, dan semoga apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Kemudian, juga bersahabat selanjutnya di sini ada cidukan, juga budalase yang begitu cantik, memberikan support dan dukungan, serta doa untuk Sasha yang tentunya sedang berkompetisi bersahabat, ya. Semoga untuk Sasha bisa juara, persahabat ya. dapat dukungan dan doa nih dari bunda lesti kejora semangat terus untuk anaknya kak rifi. mudah-mudahan bisa juara hari ini. berikutnya juga persahabat ya kita lihat nih vitamin yang sangat membahagiakan. baru saja kita mendapatkan tentunya video lucunya bang el bermain piano, persahabat ya. calon komposer kalau kata papa bilar ini kebahagiaan yang luar biasa bersahabat ya, begitu gemes, begitu lucu dan tentunya sangat pintar sekali memainkan piano, Masya Allah nah. Begitu banyak tentunya orang-orang yang merindukan Dan begitu banyak orang-orang yang selalu menantikan video-video gemesnya Abang El Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat sekali Skala Selar. Kalimat caption pun ditulis Masya Allah dan Allah Nah kenapa sih harus gemesin gitu Bismillah semoga ada vlog papa Fatih ngasuh Amin Doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita Kemudian juga ya selanjutnya kita lihat di postingannya Papa Bilar nih. Di storynya Papa Bilar menguat kembali postingan dari Tioko Wisnu. Di situ ada momen kemesraan Tioko Wisnu dengan Papa Bi. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan silaturahmi pertemanan mereka tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Defo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Penginwin, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.